Satu, Satu, Satu, Satu. integrasi dengan Indonesia, musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan papera tidak demokratis, menu teror, intimidasi, dan manipulasi serta adanya pelanggaran ham berat. Tanya hasil dari pelaksanaan pergerakan tersebut hanya dicatat di sidang umum persatuan persatuan bangsa-bangsa atau PBB lewat resolusi 2504. Ya. Yang mana tidak disebutkan bahwa PEPERA telah dilaksanakan sesuai dengan New York Agreement Maupun prosesnya untuk memenuhi standar penentuan, pen, penentuan nasib sendiri Seperti yang diamanatkan oleh resolusi PBB 1514 dan 1541 Proses integrasi yang cacat, yang cacat ini beriringan dengan pendekatan militeristik yang dilakukan Oleh rezim Orde Baru Soeharto dalam upaya mengindonesiakan rakyat West Papua Serangkaian pelanggaran berat terjadi, salah satu contohnya adalah tragedi yang berdarah Kejatuhan Orde Baru kembali menggelorakan perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua Terlebih pada masa kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur Meskipun Gus telah melakukan hal yang lebih halus pros integrasi yang cacat Serta berpuluh tahun penindasan dan kekerasan oleh oleh militer Indonesia Telah terlanjur membekas dalam ingatan rakyat West Papua Hal itu ditandai dengan tuntutan kemerdekaan rakyat dengan kemerdekaan yang tetap lantang, salah satu unsur upaya itu dilakukan dengan mengadakan Kongres Nasional Dua Rakyat Papua yang menetapkan TESLWC sebagai Presidium Dewan Papua. Menyebabkan kasus-kasus pemukaman kebebasan berespresi secara damai terus berlan berlanjut, larangan pengibaran bendera bintang kejora tetap diberlakukan dan tidak ketinggalan tetap terjadi pembunuhan di luar hukum oleh TNI Polri. Oleh sebab itu, pada tahun 2020, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan aktivis politik mengorganisir mengorganisasi penolakan atas evaluasi Undang-Undang OSUS dan perjuangan-perjuangannya. Pada Juli 2020 terbentuklah petisi Rakyat Papua atau PRP yang awalnya didukung oleh 16 kelompok. Mei 2021, PRP menyatakan telah menerima lebih dari 70, 700 ribu tanda tangan penolakan permenjakan perpanjangan OSUS. PRP membantah klaim Jakarta yang mengatakan bahwa OSUS berhasil menyestatakan dan menyertakan orang asli US Papua dalam dalam pemerintah wilayah mereka. Berpe juga menunjukkan keber, keberatan atas peningkatan militerisme di West Papua dan menuntut pem, pemerintah Indonesia segera berhenti mereduksi me, persoalan-persoalan pokok rakyat West Papua ke dalam pembahasan dana OTSUS. Mereka dan kelompok-kelompok mereka dan lain -kelompok keberatan atas disingkirnya rakyat West Papua dari pembahasan OTSUS, evaluasi OTSUS. Otsus, misalnya harus melalui majelis rakyat Papua atau MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP. Pemerintah mengklaim bahwa lembaga-lembaga itu sudah representatif, tapi sebagian kalangan berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang pro kemerdekaan tidak dilibatkan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil West Papua termasuk DPRP kewajiban revisi undang-undang itu dilakukan oleh oleh Jakarta niscaya tanpa pertimbangan lembaga pemerintahan naik lokal. Terhadap proses perluasan yang dikontrol oleh para politisi Jakarta, kelompok-kelompok masyarakat sipil West Papua membuat penolakan dalam bentuk protes jalanan yang sering berujung pada pembubaran oleh aparat. Ingatan 60 tahun hari deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua, kami tekankan sikap politik sebagai berikut: satu, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua; dua, Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Ciliwung. Tiga, buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. Empat, tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. Lima, hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia. Yang keenam, bebaskan tahanan politik West Papua. BP LNG tangguh serta tolak pengembangan blok wabu dan eksploitasi PT. Antam di Pegunungan Bintang Jatuh! Yang ke kedelapan usut tuntas pelaku penembakan dua anak di Intan Jaya Jatuh! Yang ke kesembilan tangkap adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM Jatuh! Yang ke kesepuluh hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri Entiga. Yang ke ke-11 Hentikan operasi militer Dinduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat Dan seluruh wilayah West Papua lainnya Entiga. Yang kedua belas Cabut Omnibus Law Entiga. Tiga belas Belanda harus bertanggung jawab untuk Menuntaskan proses dekolonisasi West Papua Sebagaimana pernah dijanjikan 13. PBB harus bertanggung jawab Serta terlibat aktif secara adil dan demokratis Dalam proses menentukan nasib sendiri kelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM Yang terjadi terhadap bangsa West Papua 15. Mendesak pemerintah Republik Indonesia Untuk memberikan akses seluas luasnya kepada Komisi Ham PBB untuk meninjau situasi ham di West Papua secara langsung. Berikan. yang ke 16 jaminan kebebasan informasi berekspresi berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua. Berikan. demikian pernyataan sikap ini dibuat kami mengandurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di West Papua untuk mendukung perjuangan. Bangsa West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Juga penting kami sampaikan ada rakyat Indonesia, West Papua dan dunia. Mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penjeritan yang ada di tanah West Papua. Medan Juang, 1 Desember 2021. Papua! Kerajaan! Papua! Merdeka! Jangan